Harimau pernah hidup di seluruh pedalaman hutan lebat di daratan Asia Tenggara dan beberapa pulau di Indonesia. Diposisikan sebagai puncak rantai makanan, harimau menjaga keseimbangan ekosistem, dan dengan melindungi mereka kita dapat melestarikan seluruh lanskap keanekaragaman hayati. Namun kelangsungan hidup jangka panjang spesies konservasi unggulan ini sekarang tergantung pada nilai keseimbangan. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Desa Padang Capo Ilir, kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu melaporkan adanya 6 kambing dan 1 anjing di Mangsa Harimau, Sumatera. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Lampung. Menurutnya hasil temuan tim lapangan mengungkapkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan bermain Harimau, Sumatera. Lokasinya sekitar 1 kilometer dari hutan Taman Buru Semidang, Bukit Kabu. Ia menambahkan jika dalam beberapa hari ke depan, Harimau masih berkeliaran di daerah perkampungan warga, maka akan diambil langkah pengusiran. Namun jika belum bisa diusir, petugas akan melakukan pemasangan perangkap kerangkeng besi di daerah tersebut. Ia juga menekankan warga tidak mengambil tindakan sendiri bila bertemu harimau mengingat satwa ini dilindungi oleh negara. Ada juga sebuah video yang menampilkan dua harimau menyeberang jalan becek di tengah hutan viral di media sosial. Menanggapi hal ini pihak suaka marga satwa, Cikepuh mengatakan, belum mendapat kejelasan soal video harimau tersebut. Sementara itu, Ketua Bidang Pengembangan Geosite Geopark Ciletuh Palabuhanratu mengakui kalau video harimau melintas jalan tersebut viral. Namun di mana dan kapan adanya kemunculan harimau seperti di video itu belum jelas. Hilangnya habitat hewan ini membuat harimau Sumatera masuk ke permukiman warga dan memangsa hewan ternak para warga. Keberadaan harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae sebagai predator puncak, mata rantai kehidupan satwa liar di hutan Sumatera semakin mengkhawatirkan. Status satwa dilindungi dan disematkan pemerintah Republik Indonesia, ternyata tidak membuah jerah para pemburu liar yang mengejar pundi-pundi rupiah dari perdagangan organ dan kulit sang kucing besar. Habitat Harimau Sumatera berada di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan juga tinggal di banyak tempat yang tidak terlindungi. Saat ini diperkirakan populasinya di alam hanya tinggal sekitar 400an ekor yang tersebar di jagar alam dan taman-taman nasional. Kemudian sekitar 250 ekor lagi hidup di berbagai kebun binatang di seluruh dunia.